Saya melihat sosok wanita. Wanita itu seperti kalau istilah cewek itu apa ya kayak sinden. Oh, pakaiannya pakainya sinden kayak oh. orang mau kawin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kesayangan kami di channel Giba Hantu. Masih bersama saya Tolelanang Lanang Yang selalu menyajikan kisah-kisah mistis Kisah horor Kali ini kami kedatangan tamu dari Kota Kendal Pak, Kenalan dulu mungkin ya Untuk Bapak bisa kenalan Perkenalkan diri Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Seno Saya berasal dari Kota Kendal Jadi cerita sedikit pak kisahnya punya kisah apa ini? Ya? Oh ya, kebetulan kisah ini barusan ya di tahun ini ya, oke 2022 pas pengalaman pegadi itu ya pengalaman pribadi pas zaman corona itu saya di kerjaan itu kan di wilayah hondel juga hmm. tapi di wilayah pegunungan itu kan ada Grey toko yang buka, saya kan kerjanya di bidang retail. Hmm. Jadi ada salah satu kedai toko yang buka, dan itu selesainya pembukaan itu sampai tengah malam, Pak. Oh, Pak karena malam, hmm, hmm. malah, jadi bilang lah, bisa seperti itu. Setelah selesai itu kan sekitar jam 12-an lebih. Oke. Okay. Jam dua malam, jam 12 malam, hmm. itu Anda tidur di sana atau pulang di pulang? Oh, Kita kan ada anak istri di rumah, jadi hmm. secapek apapun, mau nggak mau tetap pulang, ya, tetap pulang. Hmm. Ya, kisahnya itu pasti perjalanan itu. Oh, iya, iya. Ya. Itu jalur antara tempat kerja sama rumah itu lewat perjalanan raya full atau lewat alas ada ada tanyanya Oh ada Kalau diperkirakan perjalanan dari perjalanan yang buka ya. itu tempat kerja itu ada 4 kiloan itu melewati 4 kilo 4 kilo maksudnya dari posisi kedai yang buka itu hmm. sampai rumah itu perjalanan sekitar 4 kilo Ya oh. nah, di situ itu kita melewati hutan melewati ladang tebu, melewati hutan karet lagi, terus sawah-sawah, terus baru sampai rumah. itu perjalanannya agak itu padahal ada. perjalanan di atas jam 12. Soalnya kan tutupnya jam 12 malam, itu. jam 12 malam baru. kondisi udah sepi loh. Setelah itu saya terpaksa pulang kan, hmm. di rumah ada anak istri yang menunggu pas pulang itu sebetulnya saya agak takut oke. karena di situ tempat yang saya lewati itu rutenya itu sedikit rawan. Hmm. Rawan kecelakaan apa? Rawan apa itu? Ada begal juga, terus ada pokoknya horor lah. Oke, oke gitu itu ya oke. Itu berarti setiap hari ya. anda? Ya, itu, enggak, enggak setiap hari itu pas cuma ada istilahnya ada momen-momen tertentu ya. ya, tentu hmm. ya ada kade yang buka, atau yang nah. kita harus menyelesaikan menyelesaikan semua yang ada di situ baru hmm. clear. Hmm, kebetulan Selain itu, itu jam 12 Jam dua malam selesainya Oke okay, oke okay, oke. Okay. Pas di perjalanan itu jalannya itu sangat sepi sekali, sangat sepi sehingga saya agak merinding sih sebetulnya. Hmm. Tapi karena keadaan harus pulang harus ya? pulang akhirnya saya beranikan diri untuk pulang berarti Lagi, itu sendiri itu sendiri sendiri hmm. saya sendiri setelah sampai agak kota itu kan perjalanan kan di setelahnya kendal yang agak gunung oh kendal bagian selatan berarti iya hmm. kendal bagian selatan sayap pulangnya itu dikendal bagian bawah hmm, okay, okay, okay. jadi tadi itu yang saya ceritakan melewati hutan karet, melewati tepung jagung, uh, ladang ya. tebu, jagung hmm. baru sampai di rumah ya. rumah setelah di agak ke kota itu sebetulnya tempatnya udah banyak kampung hmm, okay. ada jalan yang sangat sepi sekali itu setelahnya kalau okay. itu masih di daerah atas atau sudah di daerah Kendal? sudah di kendal, sudah di bewa malah disananya alhamdulillah aman ya? aman, di atasnya okay, okay. aman ya. walaupun sepi itu aman malah kejadian yang bikin saya sampai sekarang masih teringat terus terbayang-bayang terus itu malah di bewa sudah okay, okay. di kota sini itu jalannya itu kan ada kampung, mm -hmm. kampung mau ke kampung lagi, itu ada jalan yang sangat sepi, okay. itu kiri-kanan ada sawah okay, okay. pas waktu itu tanamannya pagi itu jarak antara kampung dan kampung? sekitar 1 kg okay. itu benar-benar tidak -benar ada rumah sama sekali penerangan? Penerangan biar ya ada ya, cuma pengarangan motoran atau aja, aja, melangu aja melangu motor ya. Oke, oke, oke, oke. Di pas di apa namanya perbatasan desa, hmm, itu kan ada kalau di kampung-kampung kan ada apa namanya nama selamat datang. Oh iya iya ada ada, ada, ada. sama tinggal hmm. desa ini hmm. itu kenapa? Nah pas di situ saya melihat sosok wanita. Wanita itu seperti kalau istilah Jawa itu apa ya kayak sungguh. Oh. Pakaiannya? Pakaiannya sinden, kayak oh, orang ya. mau kawin itu Itu jam berapa itu? Kisaran jam berapa? Sekitar jam setengah satu oke, oke, oke, setengah satu melihat sosok wanita berpakaian seperti sinden uh, Waktu Anda melihat pikiran yang pertama kali terlintas apa? Waktu saya melihat pertama kali itu saya kaget, tapi juga ada kasihannya. Kok wanitanya cantik okay. Cantik pokoknya itu seperti pengantin untuk hmm. Pakai kebaya Terus Saya nggak lihat kakinya hmm. Itu melayang atau enggak Yang penting dia yang jelas itu Dari betis ke atas Oh soalnya Minim pencahayaan juga Minim ya. pencahayaan Cuman wajahnya hmm. itu jelas Cantik hmm. Dia okay. pakai salju Juga ada apa namanya Kayak mainannya itu Oh iya iya hmm. iya Tuh Warnanya apa pakainya Warnanya kayak keemas-emasan Pakaiannya? Pakaiannya Kebaya, kayak ada mas emasan terus Pokoknya berkilau hmm. Saya sudah melewati itu Mas Oh sudah melewati Saya sudah melewati terus Saya berpikirannya Pokok oh, asian saya berpikiran Mendingan tak aja Soalnya wanita malam-malam Di tengah sawah sendiri Akhirnya saya beranikan diri untuk Bilok Oh, saya oke, sudah melewati, oke, oke, oke. saya melewati. berarti waktu itu anda tidak ada tidak punya kepikiran, anak-anak nggak -anak ada gak ya? ada. tahunya itu orang hmm. sendirian, terus anda kasihan mau saya mau nganter, pikiran oh, saya mau oh. nganter, saya bila, terus saya juga sempat berkomunikasi. Oh, ya. saya tanya Mbak kok malam-malam bisa -malam sendiri sendirian? Mau kemana? Saya menawarkan diri untuk mengantar dia. Mm -hmm. okay. Tapi dia bilangnya, makasih mas, saya nunggu suami saya. Okay. Dia bilang itu. Anda melihat jelas, jelas, jelas sosok itu? Jelas jelas. Apa Jelanya ya? Dekat Apa sih. Yang? Ya pokoknya sekitar tiga meter lah saya berinteraksi sama so, wanita, itu ya. Ya. So, wanita itu. Wanita itu sekitar tiga meteran, jadi cukup jelas. Hmm, tercium bau, bau apa? baunya wangi, wangi. baunya wangi, pokoknya kayak kayak ada bunga mawar, ya bunga-bunga, pokoknya kalau, kalau di sini ada mantu gede, itu hmm. baunya seperti itu, okay, okay, okay. kayak kembang-kembang mawar itu. Baunya. tapi anda nggak terfikir kok ada yang aneh jam segini ada wanita sendirian, terlintas pikiran itu nggak? itu saya nggak terlintas sama sekali. Hmm. Saya kasihan waktu itu yang nah. terlintas kasihan Saya mau ngantar dia pulang gitu. Oke okay, oke. Okay, okay. Tapi dia nggak mau. Mm -hmm. Akhirnya? Akhirnya saya langsung pulang aja. Langsung pulang. Okay. langsung pulang terus sampai rumah gak dia aneh. nggak dia nanya? udah nah, itu terus. udah udah berlalu lah. Hmm, udah berlalu. Oke okay, ya. oke. Okay. Tapi dalam benak saya itu malah sampai rumah itu ternyanyi selalu. Hmm. Oh, ada yang aneh ya, malam malam ada wanita, awal sendirian. Ya, sendirian, katanya mau nunggu suami, suami. Itu yang bikin saya kepikiran terus. Terus berapa waktu kemudian, saya tanya ke teman saya yang tahu lah, misalnya, nggak orang ngerti, nah, orang ngerti hmm. itu dia bilang itu danyelnya situ mas. Hmm itu dan yang situ dia mau nunggu suami, misalnya dia mau cari suami atau cari tunggal gitu. Oh. Dan teman saya juga bila sama saya Andaikan saya masih berjaka, pasti saya pasti dia itu diantar sama saya mau. Oke oke oke. Anehnya lagi setelah kejadian itu satu hari setelah itu ya pasti satu harinya di situ ada kecelakaan meninggal Is. korban meninggal di tempat yang saya temui wanita itu korbannya uh, perjaka apa perjaka sesuai Is. yang dikatakan itu sama teman saya hmm. adik saya perjaka saya pasti jadi tumbalnya dia okay, okay. cukup menegangkan uh, itu setelah kejadian adanya kecelakaan Itu kecelakaannya kecelakaan tunggal apa? Kecelakaan apa itu? Itu kecelakaan tunggal Kecelakaan tunggal uh, Orangnya masih berjaga Mungkin lurus SMA lah Itu di situ, mati di tempat apa? Mati di tempat, terbilas, terkegang kalau tidak salah okay. Itu benar-benar setelah satu hari kejadian saya itu Saya kaget Ternyata ada kaitannya yang diceritakan Sama teman saya Anggapkan saya belum menikah Atau berjaga Mungkin tumbalnya saya untuk masih diberi keselamatan Alhamdulillahnya ya. Nyawa saya masih Diberi umur panjang, diberi umur panjang, panjang. Diberi umur panjang Setelah kejadian itu anda lewat situ lagi enggak saya tetap lewat jalan itu uh, lewat enggak ada jalan lain setelah, uh, selain itu ada jalan tapi saya putarnya terlalu jauh oke okay, nah, itu, itu. emang jalan satu-satunya bisa, bisa jalan pintas yang mau nggak mau jalan itu saya lewati tiap hari hmm. cuma saya lewatnya kan enggak terlalu malam hmm. lebih magrib atau lebih saya lewat situ kan jadi masih ramai masih ramai ya. ya masih setelah kejadian itu anda masih lewat jalan itu saya tetap lewat jalan itu soalnya jalan itu kan jalan satu satunya jalan yang terdekat sehingga saya lewat jalan itu terus oke hmm, oke okay, okay, okay. tapi ada kejadian jangan setelah itu setelah kejadian kecelakaan itu setelah kejadian itu pas Kurang lebih 40 harinya. Setelah kecelakaannya, setelah kecelakaan, saya lewat situ itu posisinya grimis. Kisaran jam berapa itu kalau kita? terlalu mau ya. sekitar jam 10-an. Cuman suasananya itu sangat spesial sekali karena tempatan kesempatan okay. ya. Saya melihat di situ itu wanita itu muncul lagi, wanita yang sama yang sama cuman pakaiannya udah enggak seperti yang kemarin saya, yang pertama saya lihat enggak sindeh oh, oke okay, oke okay, oke okay, okay. pakaiannya sudah pakaian kayak ibu biasa mm -hmm. cuman tempatnya tepat di situ saya melihat tapi dia sudah ada temennya sosok laki-laki itu tempatnya gimana di pertama tempat Anda lihat apa di tempat kecelakaan pas saya melihat itu oh, dia ya, pertama dia, itu berarti dia nunggu suaminya itu. Oh, Oke. Okay. Ya, saya melihat sosok wanita itu sama sosok laki-laki. Tapi berpakaian biasa. Pakaian biasa. Seperti itu. Tapi anda ada rasa takut? Wah pas waktu itu saya breeding sekali itu. Hmm. Kok wanita itu lagi? Tapi kok sudah ada temannya? Hmm. Atau mikir langsung situ ya Pikiran kecelakaan saya Yang kecelakaan itu Kan sebelum itu kan Saya juga sudah konsultasi sama temen hmm. Bahwa dia itu oh, hanya renyah yang perjaka hmm. Kebetulan, Kebetulan yang misalkan itu perjaka Dan dia sosok itu juga sudah ada temennya Wah berhentinya hmm. minta ampun Mas pas waktu itu Langsung saya tebut motor Terus pokoknya gak, gak mikir lagi Sang takutnya akhirnya melewati situs berdoa sebisanya saya, alhamdulillah selamat ya. Oke, oke, oke. Gitu. cukup menarik cerita kali ini. <tuh> itu udah ya? udah. Oke. Terima kasih untuk Pak Seno sudah berbagi cerita di channel kami. Hikmah yang kita dapatkan dari cerita ini. Selalu berdoa, tetap konsentrasi dalam pekerjaan, agar kami semua selamat dalam perjalanan. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kita agar bisa lebih maju dan berkembang. Jangan lupa tetap tonton Giba kantu Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.